Three, two, one, and lift off of Intel Pad Galaxy 31 and 32. Go.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 SpaceX meluncurkan misi ke-52 tahun 2022 dengan satelit Intel Galaxy 31 dan 32 menggunakan Falcon 9 yang telah terbukti terbang ke orbit transfer geostationer atau GTO. Falcon 9 booster tahap pertama b 105114 melakukan penerbangan terakhirnya dalam misi ini. Falcon 9 diluncurkan dari Space Land Kompleks 40 SLC-40 di Cape Canaveral Spaceport Station pada 12 November saat pembukaan jendela peluncuran 2 jam pada 11 lewat 6 e atau 16 lewat 6 UTC. Satelit Galaxy 31 dan Galaxy 32 adalah misi keseluruhan ketiga SpaceX untuk Intelsat. Satelit yang hampir identik adalah satelit ketiga dan keempat Intelsat untuk menghapus rentang C-Band 300-400 MHZ untuk FCC 5G Rollout. Misi ini adalah penerbangan Falcon 9 pertama yang dapat dihabiskan SpaceX sejak demonstrasi melarikan diri dari penerbangan Crew Dragon pada Januari 2020. Satelit Galaxy 31 dan Galaxy 32 adalah dua satelit yang hampir indetik, yang memiliki dan dioperasikan oleh operator satelit komersial Intelsat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1964 sebagai Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional atau Intelsat untuk memiliki dan mengelola layanan penyiaran internasional dengan beberapa negara peserta. Intelsat memilih SpaceX untuk meluncurkan 5 dari 7 satelit, untuk misi ini, Intelsat meminta Galaxy 31 dan Galaxy 32 untuk diluncurkan ke orbit transfer yang lebih tinggi, membutuhkan misi yang dapat dibuang. Falcon 9 B1037 mendukung peluncuran Intelsat pertamanya pada tahun 2017 dalam konfigurasi yang dapat dibuang pada misi Intelsat 35E. Galaxy 31 dan 32 akan menjadi peluncuran keseluruhan ketiga untuk intelsat oleh SpaceX dan peluncuran kedua yang dapat diperluas untuk intelsat. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait SpaceX, roket Falcon 9 meluncurkan satelit Galaxy 31 dan 32 pada 12 November 2022. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe.